Barcelona 5. Halo Singawe, salam Bakudapa. Kali ini TV Talaut akan mereview mesin KM Barcelona 5A. Singawe, pelayaran KM Barcelona 5A kali ini. Dari Manado dan tiba hari ini tanggal 8 Januari 2023 Adalah trip perdana untuk melayani pelayaran Manado tahun Pulau Peri Seperti apa mesin Barcelona 5 guys Ayo kita lihat Singgawet Sebelumnya Singgawet Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini Karena subscribe itu gratis, gratis, dan gratis Singgawet Saya sekarang ada di pelabuhan Beo nampak antusiasme masyarakat untuk melihat penampakan kain Barcelona 5A yang menurut pembicaraan banyak orang adalah kapal antar pulau paling keren yang ada di Sulawesi Utara. <gay> Guys, kedatangan Barcelona 5A disambut dengan acara adat oleh tua-tua adat orang bewa. Ini menggambarkan wujud syukur orang Bio atas kehadiran KM Barcelona 5A di pelabuhan Bio, guys. <laughs> oh ya yeah guys, bukan saja orang Bio, tetapi orang di sekitar Bio. sebenarnya kapal ini dia eh, pelayaran perdananya di Kepulauan Sangihe. Sekarang di 2023 dia berlayar di Halo ini mau berangkat ini? Oh, mau berangkat ini. Oh, penumpang ini. baru mau berangkat ini dah. Iya, perdana. Perdana. Kayak Barcelona lima. Oke, baru mau berangkat ke Manado ini ya. Wow. Guys. Yeah. Okay. Mau berangkat ini? Oh, perdana ini ya seberapa kali naik Barcelona 5A? Lima, baru kali ini. Wow, baru kali ini ya? Semoga baru kali ini ya berangkat. Mau berangkat ke Manado. Oh, baru kali ini mau dapat naik ini Barcelona 5A. Kau bagaimana Sudah ini Barcelona 5A ini? Senang, bahagia Bahagia. Bersih, dewasa, dan luas tiket. Naik, mas, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, Pokoknya menyenangkan sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, ganti sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, Oke makasih Kita akan ke D3. Nah, ini D3 guys. Wow. ini D3. Katanya lebih uh, lebar dari Barcelona 3. Nah, ini. Uh, guys, teman-teman boleh lihat Nah, kemarin-kemarin saya pernah review tentang Barcelona 5A Tapi sekarang Saya sudah ada persis di Barcelona 5 Halo, mau berangkat? Iya Atau dari Manado, mau berangkat, baru berangkat ini? Baru-murasa ini? Iya, kamar baru Kamar baru, ya Yo, makasih Iya Wow, guys Nah, kebetulan ada yang dibuka Nah, ini kamarnya, guys. ada AC, eh, wow, sini juga ada, ternyata ada alarm kebakaran atau uh, air ya, air, pemadam kebakaran. Nah, ada Ungguru sana. Eh, hey, Ungguru sibuk sekali jabat telepon. Ah, ada kita Mama ini. Mama, mau berangkat, mau ke yang namanya Oke oh, Net ya dia dia Digital subscriber dia ini Oke okay. dia eh, fansnya Tita laut ini ya uh, mantap soalnya di Divital laut ini uh, dia cuma lihat sekarang soalnya di Tita laut ya Oke okay. kasih <laughs> Kenet hey, Jadi ini DP di dalam ya Wow sampai apa ini DP nama ini Eh kebakaran ya? Ah iya. Alat itu kalau ada kebakaran dia langsung dia langsung otomat. Otomat. Wow. Otomat dia ada AC-nya. berapa PK ini? satu, eh setengah, ya? 1 PK. 1 PK. Wow. Kita pergi kamar komando. Dek 3 ke dek Empat. Okay. empat, kita ke deck empat. Nah, ini kita di kamar komando, guys. Ah, ini di kamar komando. Kamar komando Barcelona 5 A. Nah, bro, ada berapa bro? Menyimpang, Menyimpang? Oke. Okay. Luar biasa. Nah, ini lebih. Kapan-kapan ya? Ruang komando Barcelona 5 Ini deck dua, deck keempat, deck keempat, ya? deck keempat. Kita lihat kamar-kamar di deck keempat. Mirip-mirip Barcelona 3A ya.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 Wow, seniman si, si, si, si, halo Hai, mau berangkat ke mana? Manado. Manado. Manado baru kali ini menangani eh, Barcelona di Makkah. Oh, semoga sehat ya Selamat jalan ya. itu ada toilet Bus. ada toilet guys nah di dek ampa ini nah, santai cing ada tempat ini di dek ampa ini Gotekang jadi guys boleh santai di dek ampa ini ya ah. ini mau berangkat kemana ini lagi? oh iya nah itu di sana di pelabuhan ini ternyata memang di belakang di dek sempat ini itu ada Tempat santai, guys. Nah, ini di atas sudah tempat santai, guys. Wow, luar biasa! Ayo kita ke nah, nih, guys. Sekarang yang lebih yang jadi perhatian saya adalah bahwa di sini, di Palka ya di, di dek, maaf, di dek sampai itu ada tempat duduknya, ada tempat santainya, dan ada toiletnya, ya, ada toiletnya. Oke okay, guys, kita turun ke lantai di bawah, oh, ya iya, lupa juga, bawah oh, di sini, itu AC juga ya, di luar sini ada AC, kita lihat, guys. Wow, wow di dek, di deck empat ini deck empat tetap ada space untuk duduk guys space untuk duduk sini ya ini di deck empat di deck empat kita akan ke deck tiga Kita akan coba lihat guys akan coba lihat halo halo Pandek seperti ini guys jadi bisa melihat atau view yang untuk strategis untuk menikmati pemandangan Ini guys ya kita ke dek 2 kita ke dek 2. halo dek bro ini, ada mau lihat dulu ini Anggelim talaut punya sekarang. oh ah. dari atas dah. Sudah sudah dari atas. Aku mesin dulu. Tenet. <tuk> kenet, kenet, kenet sekarang. Kenet. Anggelar petak? Ya. Oh, di video YouTube kamu. Di Vitalaut, di Vitalaut. Oke. Okay. di dek satu ini guys, di dek satu ini kita mulai dari dapur kaya nah, dapurnya, guys nah, mirip-mirip Barcelona ah, kok udah mau ulang bebas Hah? pas boleh mau review mesin Coba. oke, okay. ada di bebas guys korang mau review mesin Barcelona 5A oke, okay. Nah, ini adalah kamar mesin Barcelona 5, guys. Wow! Jadi, kita akan coba, guys. Ayo! untuk kapasitas mesin, Mas. Tadi kan KW-nya terlalu familiar di masyarakat. Pas bilang tadi berapa KW, Mas? 1833. KW. KW. No, kalau PK itu berapa kalau itu kalau PK? Iya, 1850. 1850 PK. PK. Iya. Kali 2 berarti. Kali 2. Dua. Kali dua. karena Barcelona 5A ada 2, ada dua di Pesito. Nah guys, inilah dua mesin utama KM Barcelona 5A yang berkekuatan 1.850 pk. Untuk kebutuhan listrik di KM Barcelona 5A ini digerakkan oleh 4 genset dengan kapasitas 1 genset 150 kva dan 3 genset 100 kva dengan total suplai listrik sebesar 450 kva guys. Yang 150 kVA terpilar yang kuning itu iya. 150 kVA. Iya. Kalau yang biru itu 8. 100 100 100, 100. 100 kVA. 100 itu yang tiga kali tiga. Berarti ada tiga Itu yang kendalikan ini. Itu handle-handle sana itu apa itu? Itu buat emergency. Ya, buat emergency. Buat emergency. Kontrol dari kamar mesin. Oh. Kita, kita pakai di kamar ya. mesin. itu pakai elektrik. Untuk kendali mesin secara elektrik dikendalikan dari anjungan. Nampak kabel-kabel yang dirancang terhubung ke dek 4 anjungan kapal, di mana kapal dikendalikan, guys. Kalau ini manual. Manual. Oke. Okay. Berarti kalau eh, emergency dikendalikan dari kamar mesin. Iya. Dalam keadaan darurat, kapal dikendalikan langsung dari kamar mesin. Untuk bahan bakar, KM Barcelona 5A menghabiskan 18.000 liter solar dalam pelayaran Manadota Laut Tulang Pergi. Lebih hemat mana? Lebih hemat. Sama kan. Tergantung DP, kemauan perjalanan ya. Kasih full, kasih lambat itu bahan bakar, bah, umumnya, umumnya itu 18.000 liter 18.000 liter PP 18.000 liter PP ya, ya. Itu, itu solar, solar atau apa? solar cuaca sahabat oh tadi malam bau tadi malam? utara utara, utara, utara. utara. memang oh, bau angin tadi malam kuat kuat, kan? kuat ya kuat. dia berapa jam karena? 13 13 dia kan bermain di laut, tuh ini personal Mana lebih bagus, bermain di Oba? 3 atau 5? 5? Oh masa? 5? 5 dong bilang kata 5? a gitu ya? 5 gitu ya? a gitu ya? 5 gitu 5 a ya? 5 gitu ya? 5 gitu ya? 5 ya? Karena, karena situasi cuaca kan Kalau dalam keadaan normal Kalau dalam keadaan normal 5A dan 3A Sampai lebih cepat? Kalau untuk sekarang 5A 5A? lebih cepat ya? 5A, 5A lebih cepat, ya? ya. DP lebar Ini DP body Lebih panjang kita dengar, dengar Lebih panjang kita 3A 3A ya. oh. Berarti 3A lebih besar daripada 5A? Lebih panjang Kalau di Oh, Lebih panjang Tiga A lebih panjang, iya. DP lebar, sama, lebar, sama, sembilan, 9. sembilan, 9. oh, sama ya, cuma lebih panjang. DP haluan dong, bilang DP haluan, lebih mudum lima, DP, DP bodi dah, DP, DP kira-kira itu udah pengaruh di ombak itu. Tadi malam sudah taruh uji, teruji tadi malam ya, Iya. ya, ya, ya, ya, sehingga we, nanti orang mau perjalanan sama-sama kereta -sama, kita ke Kanada bulan, eh, bulan bulan januari akhir tolong mulia DP perjalanan ini 5 A ini ya. oke mas terima kasih antara dalam ABK sementara siap-siap kasih bersih ini ya sementara kasih bersih ini ABK penumpang juga sudah ada yang ada yang naik guys penumpang Hah? ini yang makan ini ya, ya, ya. penumpang ini Iya, ya, ya, pak Oh, mau kemana? Mau kemana ini? Mana dong? Mana dong? Oh, iya. Dari kampung mana? Rai, Rai! rai. Bom baru, makan sekarang, bang. Baru makan. sekarang. Oke, dan, Oke, bang! Oke, bang! Oke, bang! Oke, bang! Oke, bersih Oke, bang! Oke, bang! Oke, bang! Mempulang Orang utara ini Pulang tapi tertunda Tertunda? Karena kapal baru atau apa Ternyata pasti pulang Memang pas di kapal baru dan ini kapal baru. Ini... Halo. Ini, yang... Ah. ini yang tua? Oh, yang tua, kayak sekolah di mana? SMA 9 SMA 9, Biasa Bukan-bukan, Nah, ini Putri Porodisya, saya, SMA 9 So, kelas 3 Kelas 3, ya? Bapak mau anter ini, ya, Atau Bapak mau? Subasar. Oh, Subasar Biasa mandiri, tuh. Ya, berbahagia ada Bapak, ada punya Bapak seperti oh, Bapak ya. Halo, Mama, ada berjual apa? Ada berjual jual di Barcelona atau Barcelona 3 atau? Ya, sekarang di? Sekarang sudah di 5? Ya. Kau bagaimana? Mbak jual isi di Barcelona, ada jual makanan di 5? Bagus? Oh, di ya. kapal bagus atau? Kapal ya, bagus nah. Oh, begitu laris dah. Oh, bagi laris dah. Oh, hmm, hmm, hmm. Maret masih DB ABK lama kan? ABK lama. Nah, mau ke Bernardo ya deh? Mau ke Bernardo? Coba, hmm, mau ke Bernardo? Oh, iya, iya. Baru kali ini mau naik 5 akan. Oh, baru kali ini kata mau naik 5 a oh, kasih adek, nonton dulu. Kedipan barang di Barcelona 5A Kalau di Barcelona tiga ya agak, ya mungkin agak lebih luas Ya, agak lebih luas, karena DP Harga sama? Dengan persona? Sama kan? Karena teman-teman ini juga Kru-kru atau ABK di Barcelona 3 yang melayani penitipan barang. Nah, jadi lebih sempit ini dapat lihat ya, kan? DP lokasi, kan? Iya. Nah, lokasi untuk. No, nah, kalau sama yang itu baru-baru tanggal 20, 24 itu sampai antri para pengambil mau taruh di mana ini? Oh, ada kutik bawah itu di SPSP. Kalau ini Beo di bawah, Lirung melong. Lirung melong. Oh ada kote, di space. Yo. kalau di Barcelona 3 akan cuma ya. satu, satu pak, satu deck. Ini ada dua deck kote untuk penitipan barang. Mulai jam tiga ah, ini. Halo Kep. Halo. Nah ini space kote untuk penitipan barang. Sekian dulu video kali ini. Sampai berjumpa lagi.